Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami hari ini melaksanakan acara Al ala di desa Gunung Bursu dan sebelum acara dilaksanakan kami mengadakan warga istilah orang, -orang kampung warak kakawa bersama para perangkat adat baik pemerintahan, kucuk syarat maupun adat di desa Gunung Bursu Bagaimana keseruannya? Silahkan ikuti terus di video kami ini. Terima kasih. Allah wow. I'm oh. Thank <laughs> you. yang kami baca. Eh. Alhamdulillah. Kami sampai dulu Rasulullah ajmain. Rabbis-sheri wayassli amri yang tahu kaulin. Yang kami hormati Tuan adat. Terusnya yang kami hormati Tuan syarat Imam Melahot. Terusnya yang kami hormati untuk pemberitaan, berkuris, sahabat dan benarannya. yang kami hormati, Nenek Mama, Taduk alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Terusnya yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim harusnya oh ini Allah dengan it. itu yang ditajak atau mudah-mudahan dalam masa ini. Amin. kita akan Amin. Amin. Allahumma ya ya Kembali kita bersyukur Allah Subhanahu Taala karena para siang yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama hadir di para kaca ini, Raya desa dalam acara Haral pada tahun ini. Kemudian, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang menjelang sore hari ini Kita bisa melaksanakan acara tahunan yaitu nya halal dihal masyarakat desa gunung bungsu alhamdulillah berlangsung dengan meriah atas berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kemudian selawat dan iringan salam marilah selalu kita kirimkan buat yang alam yakni nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh, oh. Syukur Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah SWT Dimana pada sore menjelang malam ini Kita masih di naungannya Sehingga kita dapat hadir Di pasar desa kita ini dalam rangka Halal bihalal halal sirat Antara kita dengan kita Antara anak dengan orang tua, antara cucu dengan kepenakan. Kemudian selawat dan salam kita sampai pada arah alam kita ada di pesawat rahmat. Selama dengan Allah والله يسلم ويوم المسلمين كل سنه متمنين كل المحنه دي والله يتقبل لكم كل شيء يستر دي كده رحله مولا بتقول لكم يا ربي الله اكبر اللهم اننا نعوذ بالله من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا و من شرنا pemerintah baik kabupaten provinsi atau pengusahan mohon Balai Adat kami karena pada tahun ini, empat tahun ini kami juga masih dinobatkan sebagai Desa Budaya di Desa Gunung mewakili dari Kabupaten Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada pihak terkait pembuat kebijakan mohon segera rilisasikan Balai Adat kami di Desa Gunung Mudah-mudahan pada tahun ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.